kita masih di channel yang paling gacor ini ya bosku ya channel yang selalu memberikan pola-pola gacor jam-jam gacor serta trik-trik info rtb terbaru terupdate se-mantap hmm, sekali bosku gila nggak salah pilih ya bosku ya nggak salah pilih buah hari ini depo 200.000 ternyata memang lagi gacor banget bosku Air nya sangat konek ya bosku sangat valid. Silahkan bosku langsung aja cekidot ke kakejus bosku kakejus lagi gacor banget. Bagi kalian yang belum tahu gue main di mana gue main di situs yang paling gacor ini ya. Silahkan linknya untuk daftar di situs yang gue mainin ini. Gue rekomendasikan sekali buat kalian yang belum pernah ngerasain apa JP ya belum pernah ngerasain maksudin silahkan langsung aja gabung ke situs yang gue mainin ini bener-bener lagi gacor banget silahkan langsung aja ke tentang channel di disana gua taruh gua linknya semua ya ring, link terlengkap mau kalian gabung ke grup WA gua <tuh> lu bisa gabung ke grup WA gua bisa langsung kita sharing-sharing ya sana ya Kalian tanya aja di grupnya gue Nanti gue jawabin pasti bosku ya Kalau gue ngejawab di grup Biasa langsung aja japri gue ya bosku ya Gue bisa langsung japri di Di grupnya gue ya bosku ya Japri aja sama gue Langsung terpasti pasti gue berikan info Mengenai pola pola gacor hari ini ya bosku ah, Jangan lupa juga bosku ya Di like, komen, dan subscribe-nya bosku ya Oke mantap sekali kakek Zeus ini Gila, Gua gue bawa model 200 ribu Kita lihat nanti hari ini kita dapat berapa ya bosku ya Ini memang kakek Zeus sudah mulai menunjukkan tarinya kembali ya bosku ya Semakin tua semakin jadi si kakek Zeus ini Hmm mantap sekali Oke Jos Marco Jos Top Marco atau Bosku Langsung kali 14 auto nice lah ya kan Yoi balmod lagi kita sambil rokok rokok aja ya, lu ya bosku ya jangan terlalu fokus ke layar hp-nya ya bosku yang penting kita udah pakai pola mau quick ataupun turbo langsung aja bosku ya setelah di quick atau di turbo jangan terlalu fokus ke layar hp-nya ya bosku ya jangan terlalu fokus ke uh, gamenya ya bosku karena di gamenya ini kalau kita terlalu fokus kita jadi uh, kehilangan percaya diri ya bosku ya yang tadinya kita ah lagi nyantai nih, kayaknya pede gue nih bakal depo bakal menang nih jangan uh, karena nonton terus jadi kagak dapat dapet ya bosku jadi percaya dirinya kurang yang akhirnya kita salah mengambil keputusan salah menggunakan pola ya bosku ya. Buat kalian supaya enggak ketinggalan pola-polanya jangan di skip. Ini video nice banget langsung dikasih free spinnya kita bosku. Orek baby mantap sekali. Jos Marco, jos top Marco. Top bosku mantap sekali. Orek orek baby. Oke, okay, kita lihat Dapat berapa yang gratisan ini ya bosku ya? Biasanya sih gratisan pertama ya lumayan ya bosku ya Atau kalau garis gratisan pertama boncos biasanya di gratisan ketiga itu bakalan JP besar Kalau gratisan pertama boncos biasanya kedua yang boncos juga giliran kalau gratisan pertama udah mantep Yang kedua bisa mantep lagi yang kedua Kalau enggak yang kedua boncos ya bosku ya Nah kalau kedua udah boncos udah stop mendingan Lu langsung cabut Karena lu udah dapat JP besar di gratisan pertama nggak usah uh, ini lagi ya bosku ya Tapi kalau percaya diri kalian lagi tinggi Nice Gila deh tadi piala pecah terus ya bosku Cuman kurang di perkaliannya aja nih Si kakek Zeus lagi malu-malu angkat keteknya Kayaknya dia belum pakai Deodoran ya bosku ya Oke okay, Nice banget ini Hah, Mantap sekali jam Ini apa Piala ini tropi nih dari tadi bener-bener ya, tropinya uh, Pecah terus ya bosku ya. Aduh, dikasih banyak tuh perkaliannya Tapi direkonek bosku Aduh, aduh, aduh, aduh Bener aja boncos ya bosku Tapi nggak apa-apalah Nggak ya, apa-apa boncos ya bosku ya. Slow aja Itu tetap, walaupun boncos Tapi kita tetap masih profit ya bosku Soalnya kita masih dapat lebihan 50 rebet, bosku, lebih dari modal yang kita bawa. Oke. Okay. Oke, okay, kita langsung tur, eh, tur, bos. Quick 30 ya, bosku. Kita quick 30 dulu. Hmm, mantap sekali. Nice. Batu merahnya. Oke, okay, ungunya juga ya oh ya dong ayo ah nah, nah mantap sekali bosku just marco just talk marco top bosku sorry ya bosku gue nggak bisa uh, kayak orang lain ya yang uh, komentarin uh, apa yang pecahnya ini ya gue nggak gua terlalu fokus dengan permainan gamenya gak terlalu fokus apa yang pecah tapi gue fokus ke polanya ini ya bosku ya gua fokus ke polanya ini dan RTP bosku kalian harus cek RTP nya bosku karena kalau nggak cek RTP bisa buntung nih gitu, bosku nice pelajarin dulu bagaimana cara membaca RTP bosku kalau belum tahu cara baca RTP nya kalian bisa gabung di grup WA gua grup WA nggak perlu ketentang channel pun gua taruh di kolom komentar supaya gampang Uh, ngekliknya bosku ya di kolom komentar nice banget anjay kali 12 ini lebih parah lah, pecahnya di luar sih ya daripada di dalam hmm apa yang akan terjadi selanjutnya nih kalau pecah di luar sih biasanya kalau pecahnya bagus-bagus kayak gini ya di luar pecah terus kayak gitu tuh tuh mantap sekali tuh uh, langsung aja sih uh, langsung kita buy spin sih, sebetulnya kalau di buy spin juga oke okay aja ya bosku ya pasti ini lihat aja model gua bertambah tuh bukan karena dari free spin yang kita dapetin tadi ya tapi karena pecah di luarnya bosku ya udah seperti sweet sih ya bosku ya sering pecah di luar sayangnya si uh, get of Olympus ini belum memberikan kali kalian yang banyak ya oke kita langsung buy spin aja bosku kita langsung all in aja ya nggak perlu takut, nggak perlu galau, nggak perlu bunda gulana bosku kita harus hakul yakin, anjay, hakul yakin. Pokoknya yakin, trust 100% lah. Kalian harus percaya 100% kepada diri kalian sendiri. Oke, okay, kayaknya kita klik mulai dulu ya. Ngomong mulu gue dari tadi. Oke, okay, bosku, kita mulai. Bim, salah bim, arah, kadabra, semoga. Sesuai dengan harapan ya bosku ya Oke okay, perkaliannya nice Dia udah gak malu-malu lagi Angkat keteknya Kayaknya dia udah pakai pake deodorant sekarang ini ya Oke okay, nice banget Permulaan yang cukup lumayan lah ya hmm, Oke okay, nice Ketek lu angkat kakek Ah Telat ketek lu diangkatnya Kali 12 lu tadi Aduh Kali 12 kenapa di luar mau pecah, di dalam gak yang mau pecah itu petir biru ya just marco just padahal kalau pecah itu kan atau marco itu padahal mm, anjing bener bener bener anjing anjing anjing gila sumpah kali 100 konek bosku di dalam ini gila uhuh Mantap, jos Marko, Jos, Marko Tapi nih ya bosku ya Gila, Josh banget Sumpah, jos banget Langsung auto sensasionalnya gak kira-kira bosku Gak kira-kira auto sensasionalnya 744 ribu Bener kan bosku gua gak bohong kan bosku Lu lihat sendiri bosku Pola yang gue pelajarin ini Bener kan? Terbukti kan? Gimana? Enak kan mainnya? ini kan? Gitu aja bosku ya Kan? banget polanya bosku perhatikan aja apa yang banyak pecah ya pecahnya tuh di luar apa di dalam banyaknya ya bosku langsung aja kalian bagi yang belum uh, begitu paham menonton video ini bisa lu jatih ke gua ya Japri aja di bi minta pola-pola yang gak ya bosku ya silahkan bosku bagi yang ada kesulitan juga untuk depo atau untuk withdraw di website yang gue mainin ini silahkan langsung japri gue ya, bosku nanti gue hubungin langsung admin situsnya supaya langsung diproses bosku ya anjir anjir ini hari terbaik ini anjir anjir gue pikir gue ya dapat gopi-gopi lumayan ya modal 500 dapet 300.000 bisa dapat rokok satu slop ya eh gak tau lebih, lebih lebih lebih banget sama kakek jius ini gila kakek, thank you Bangke walaupun lu gak begitu sering ngangkat ketek lu sekali ngangkat the bread ya gak? ini faktor dia udah pake deodorant kayak satu juta seratus bosku alright oke okay, gak usah basa basi lagi kita langsung cabut aja ya bosku ya? kita langsung cabut aja deh kita uh, turboin dulu 10 kali kalau gak dapet langsung kita cabut kita withdraw aja ya bosku ya kita withdraw kita cabur dari si engkong jail sini. Oke, okay, kayaknya udahlah. Langsung aja kita cabur ya, bosku. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya, bosku ya. Ketemu lagi di konten selanjutnya. See you guys semuanya. Bye bye.